Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita bahas pada siang hari ini adalah mengenai Distorsi teknologi dan komunikasi terhadap perubahan sosial khususnya mengamati eh, informasi dan komunikasi antara istana dengan rakyat ya yang menurut saya karena apa majunya tingkat teknologi eh, komunikasi ya, terutama di media sosial ini mendistorsi ya, informasi eh, Kekuasaan Dan ini suatu gejala baru Yang sangat merepotkan ya Sudah barang tentu Itu catatan saya yang pertama Yang kedua distorsi komunikasi itu Artinya bahwa Apa yang disampaikan Terutama Makna yang dikehendaki Oleh istana Atau oleh pemerintah Oleh state itu Tidak sepenuhnya Nah, atau ya, bukan tidak sepenuhnya Maksudnya terdistorsi Maksud distorsi komunikasi itu Ada kesenjangan Bahkan ada pembalian Pemutarbalikan eh, Fakta atau bahkan Jadi bahan eh, Bully Dari Rakyat ya kepada Penguasa Itu yang saya kira Mas Mahfud kalau Mau menulis disertasi ini sangat bagus sekali, ya, terutama dalam kaitannya COVID-19 ini. Dan kita tahu bahwa istana atau negara mengalami kesulitan. Ya. Kita lihat sajalah, misalnya istana mengemukakan ya tidak boleh mudik, ya. tapi kalau pulang kampung boleh tapi harus melalui protokol. Tapi kalau kemudian ada itu distorsi komunikasi, ya. kemudian orang mengatakan, ya sudah, kan hanya dua, modek sama pulang kampung yang memperoleh atau yang diwajibkan untuk membawa protokol, surat tugas atau surat apalah jenisnya. Tapi kemudian orang membuat, So, ya alternatif baru ya terutama Pak Rudi kota Solo itu ya siarah mau oh, siarah kan boleh mau oh, siarah itu pergi ke kuburan <laughs> sehingga apa makna informasi ini begitu terdistorsi bukan karena apa pemerintah nggak bener nggak, karena memang setiap orang menjadi sumber seperti yang minggu lalu kita jelaskan bahwa media sosial atau media komunikasi Android ini telah mampu setiap orang menjadi raja, setiap orang menjadi sumber Orang baru baca hoax atau ya berita yang tidak benar, tapi kemudian dia olah sendiri Meskipun dia tidak perlu profesor, tidak perlu dokter, tidak perlu sarjana, magister Ya siapa saja dia kemudian mengolah data itu sesuai dengan pikirannya dan disampaikan seakan-akan dia sumber yang terpercaya itu yang saya maksud dengan uh, distors dia, dia, dia, uh. jadi uh, teknologi ini benar-benar mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa untuk mendestorsi uh, informasi ya. dan Komunikasi yang seharusnya berjalan secara uh, terpercaya, biarkan kepastian, ya menjadi dalam waktu yang singkat menjadi ketidakpastian. Ini peristiwa baru ya, yang belum pernah kita alami pada periode-periode uh, sebelumnya. Dengan COVID-19 ini uh, persoalan mudik sajalah atau persoalan uh, social distancing. Kofifah, Gubernur Jawa Timur membolehkan orang pergi ke masjid. Ya. Kemudian mendapat protes ya dari baik itu media sosial maupun kemudian direspon oleh yang lain. Ya kemudian uh, menjadi sangat apa uh, distorsi karena dalam beberapa jam saja Kofifah kemudian membatalkan hari ini dibatalkan ya kan itu karena reaksi ya yang cepat dari para pemilih Androidnya kemudian kita juga bisa melihat eh, Presiden Jokowi sendiri kan kemudian mengeluarkan suatu statement ya kalau mudik memang dilarang tapi Transportasi boleh jalan, itu kan logika kita. Ini ya, kebingungan. Jadi, distorsi ini membangun kebingungan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, sekarang ini tengah terjadi ya, semacam distorsi ini: kebingungan yang masif, ya, kebingungan yang masif. Uh, karena ya ada kontradiktor dalam statement saja antara satu statement dengan statement lainnya antara menteri perhubungan dengan presiden sudah tidak sejalan ya dan kemudian kan merip, mengakibatkan suatu uh, distorsi informasi akhirnya karena sumber-sumber dari negara itu melakukan suatu apa ya, melakukan suatu pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan nah ini kita sebagai ahli komunikasi ya perlu teori baru ya perlu ada satu solusi yang terbaik, ya. mungkin tidak hanya masalah komunikasi tapi ini perlu multidisiplin karena itu menyangkut konten ya. selain menyangkut konten juga menyangkut tata cara berinformasi, tetapi juga uh, ini masalah politis, sehingga kajian multidisiplin dari aspek uh, distorsi teknologi dan komunikasi ini menjadi uh, sangat uh, urgen bagi saya. Ya, saya anjurkanlah teman-teman dari uh, komunikasi Bahar atau siapa Pak enggak ikut di sini ya Pak Mabut Betul Pak. Oh, ikut ya? Bahar ikut, ikut ya. yang komunikasi strategik persoalan ini kan juga kita bagaimana melakukan suatu apa, eh, cara kita berkomunikasi secara strategis dalam perubahan sosial okay. kan? ya saling anulah apa saling berhimpitan di antara keduanya itu okay. saya sendiri juga Nah, tertarik ini untuk melakukan suatu pengkajian yang lebih mendalam karena ini pemerintah atau penguasa dan juga eh, para pejabat kita sangat membutuhkan bagaimana cara mengatasi solusi, distorsi eh, teknologi dan komunikasi ini agar supaya setiap informasi itu eh, dapat dipercaya dan merupakan kepastian sudah berkali-kali ya saya sampaikan juga bahwa media sosial itu merupakan uh, hutan belantara atau ya informasi liar lah. Jadi jangan kemudian seperti dahulu Anda berbicara sekali kemudian orang yakin dan orang mentaati. Nyatanya kan tidak bupati-bupati. Tahu siapa sajalah gubernur membuat PSBB yang kita lihat coba di mal-mal ya kan di jalan-jalan orang kan apa tidak mengindahkan ya satu perintah otoritas yang sebetulnya itu sangat urgen ditaati ya mengapa ini ya itu kan terjadinya distorsi itu makna itu kemudian tidak lagi menjadi sumber pengetahuan yang dapat dipercaya dan kembali kepada pasca kebenaran, pernah saya jelaskan beberapa ya, bulan yang lalu dalam mata kuliah yang lain filsafat, pesan. bahwa sekarang ini memang realitas itu sendiri sudah uh, bergeser dalam arti pemaknaannya itu sangat tergantung kepada uh, yang diterpa atau komunikannya itu uh, mempunyai cara sendiri untuk memaknai pesan dan pasca kebenaran sendiri menunjukkan bahwa keyakinan dan emosi-emosi itu lebih memberi dasar untuk memaknai jadi rasionalitas seperti teori-teori lama itu sekarang ini saya kira sudah perlu ditinggalkan saja Dia menghadapi sekarang ini suatu revolusi pemaknaan yang tidak biasa-biasa saja maksudnya bahwa setiap informasi itu, setiap simbol, setiap tanda yang dipertukarkan itu Tidak bisa uh, kemudian uh, dimaknai yang sama Meskipun kita punya persepsi yang sama Tetapi di dalam hal mendefinisikan tentang sebuah tanda yang lebih detail Itu ya terdistorsi karena apa karena ya informasi liar di hutan Belantara itu informasi uh, yang uh, dikemas di dalam uh, teknologi yang canggih ya, baik itu berupa simbol gambar maupun alfabet dan juga suara warna dan lain-lain ini akan sangat menjadi bias Mengapa itu menjadi bias Karena ya ada orang bilang halo, saya selamat pagi. Ada kata sayang saja sudah diterjemahkan sebagai bentuk wah ini apa ada agresi atau apa bentuk-bentuk yang dianggap tidak bermoral. Padahal kan ya biasa saja kata-kata itu, tetapi sekarang harus lebih berhati-hati lagi ya tidak bisa uh, asal ngomong. nah apa yang kita pelajari yang saya lihat dari perkembangan ini, kemudian uh, siapapun saja, apakah itu presiden, apakah itu menteri, apakah itu profesor ya, kalau tidak sesuai dengan pikirannya itu gampang saja ya, kenapa harus dipikir informasi itu lawang yang mengeluarkan informasi aja tanpa dipikir asal jeplak saja itu kan eh, ya tidak lagi didasarkan pada fakta tetapi didasarkan pada suka dan tidak suka atau juga didasarkan karena kebencian yaitu tadi dan yang kedua adalah karena keyakinan dan ideologi mungkin informasi itu kemudian menjadi eh, lain itu yang saya sebut sebagai distorsi. Lalu, eh, mengapa PSBB ya, (Pembatasan Sosial eh, Berskala Besar) itu? <laughs> ya, itu kan kemudian singkatannya, itu kan diubah. Itu ya, diubah dan kemudian maknanya itu sudah barang tentu berubah. Dan kalau itu kemudian diviralkan, orang kan rancu terhadap PSBB, ya sudah. Lalu ada lagi, ditambah misalnya dengan informasi ya, daripada tidak makan mati ya, lebih baik cari makan. Kalau toh terkena corona, yaitu musibah saja. Ini kan sebuah apa kekecewaan atau ya pasrah. Maka dari itu, hashtag Indonesia itu ya, Indonesia terserahlah. Itu kan berbeda dengan negara-negara yang berfaham uh, komunis yang masih nurut ya seperti uh, di Korea, di Vietnam ya meskipun sekarang sudah tidak lagi komunis pastinya sudah terbiasa dengan uh, satu apa ke ya, kepercayaan terhadap otoritas bahwa otoritas itu kan membawa kebenaran ya, sekarang itu teori Aristoteles itu sudah, uh, apa namanya terdistorsi ya bahwa kebenaran itu Ya seperti teman-teman kita aja lah, para profesor kita, para dosen kita yang masih mengaku agungkan wah itu orang yang dapat dipercaya narasumber itu kan harus kredibel, harus punya integritas dan sebagainya. Ya ini sekarang sudah berubah, ya kita sekarang di dalam dunia perubahan, jadi informasi apapun juga tidak bergantung pada apa kredibilitas ataupun presiden apa enggak kredibel itu orang nomor satu di Indonesia tapi ya kita melihat saja sebagai bahan-bahan bully atau ya kemudian pucuk pendapat-pendapat yang yang sebetulnya sejak dahulu itu tidak mungkin karena hanya media mainstream dan media mainstream itu kan sudah biasanya Bersekutu dengan penguat, dengan kekuasaan, jadi tidak akan memuat hal-hal yang kritik. ya Sekarang orang bisa melontarkan kritik seenak udelnya sendiri. Ya, dengan cara apa ngomong, ada IT dan sebagainya, kadang-kadang enggak peduli ya silahkan." Tapi malah ada begini: "Saya lebih baik mengkritik dan dipenjara daripada di rumah tidak punya penghasilan, enggak makan." Dipenjarakan di saya dijamin makannya, jadi ini otaknya ini sudah agak kopla ini, ya. tapi bagi saya sendiri wah ini tugas para ahli komunikasi untuk memecahkan soalan-soalan yang demikian. Saya minta pendapatnya Mas Mahfud, silahkan. Ini sebenarnya sesuai dengan yang kemarin saya sudah rancang di isu tentang komunikasi kesehatan Rolf, sebenarnya saya mengangkat ini ya, sebenarnya sih latar belakangnya sama dengan kasus uh, fenomena covid tetapi yang kita lihat dari perspektif komunikasinya nah, saya melihat bahwa dalam konteks ini uh, negara dengan sistem apa ya ideologi persnya yang kemudian dia itu liberal atau bahkan mungkin pas bertanggung jawab sajalah. Itu menurut saya belum cukup untuk menghadapi satu komunikasi dalam kondisi krisis. Maka, sebenarnya saya punya ya semacam teori awal, gitu ya, bahwa komunikasi propaganda atau kita sebut dengan pendekatan Soviet Communication itu sebenarnya akan sangat cukup efektif ketika kita berbicara terkait dengan komunikasi krisis. Nah, saya berpikir kita saya akan mengembalikan uh, apa ya pemahaman kita bahwa sebenarnya dalam satu konteks tertentu, uh, pas dengan bentuk demokrasinya yang sedemikian rupa ini, pas Baratlah menurut saya itu ternyata juga um, uh, uh, tidak cukup efektif ketika menghadapi uh, apa, uh, komunikasi dalam konteks krisis dalam hal ini mungkin krisis kesehatan ya prof ya kalau mungkin di konteks lain bisa krisis perang dan sebagainya dan dalam konteks ini adalah krisis kesehatan. Nah teori propaganda yang saya maksudkan di sini atau pendekatan propaganda ini agak menurut saya agak sedikit berbeda dengan Propaganda awal ketika misalkan seperti palet Lulu kemudian Laswell dan sebagainya. Karena sekarang yang menjadi agen propaganda itu bukan negara. Nah ya itu ya saya kira betul ya. Anda telah mempunyai satu apa unsur uh, uh, baru di dalam uh, ini ya. saya kira menarik itu lanjutkan. Ya. Jadi yang menjadi agen itu sebenarnya saat ini adalah justru teknologinya sendiri. Gitu. taruh kata misalkan. Uh, kita bandingkan antara kita dengan Vietnam begitu ya. Nah, Vietnam punya tradisi Perang Gerilya dengan, dengan Amerika yang itu sebenarnya ditiru, mereka meniru kita dulu. Tahun-tahun tujuh -tahun bulan kan, mereka meniru kita zaman Perang Gerilya kita 45. Dan tradisi ini mereka tetap apa mereka kembangkan sampai sekarang sehingga kemudian mereka menganggap bahwa COVID ini adalah musuh bersama yang mereka harus hadapi di di saat ini seperti halnya ketika mereka musuh Amerika dulu. Nah, problemnya di Indonesia tradisi gerilya ini sudah tidak ada, tradisi semangat <laughs> perlawanan. Ya, ya itu ya oh. saya maksud dengan distorsi ya. Kalau Mas Mahfud menyebut sebagai tidak ada kata yang biasa digunakan di dalam ilmu komunikasi itu adalah distorsi. Justru malah agen pemerintahnya sendiri gitu nah ini sebenarnya kita mempertanyakan juga peran dan fungsi komunikator komunikator publiknya pemerintah itu gimana sebenarnya mereka jawab penuh dengan isu-isu ini Tapi, ya menurut saya termasuk eh, apa perencanaan strategi komunikasi pemerintah sendiri saat ini menurut saya sangat amburadul gitu ya, ya, ya, ya semua orang nah, itu ya, ya. ya betul makanya kan bukan karena dia amburadul tetapi karena mereka tidak siap menghadapi uh, perubahan yang begitu sangat cepat dan tidak terduga ini ya dan itu memang tugas kita ya sebagai ahli komunikasi bagaimana menyusun strategi uh, komunikasi sekarang ini agar supaya antara pemerintah dan rakyat itu uh, mempunyai kesamaan persepsi hanya saja kita lihat kan yang dimaksud nek, apa government itu sendiri kan di antara unsur-unsur mereka menteri dengan bupati bupati dengan gubernur gubernur dengan tokoh masyarakat kan tidak mempunyai kesepahaman ya simpang siur dan ingin Al kalau kata kunci saya sebenarnya faktor trust building prof lah ya itu tadi kan kepercayaan dan kepastian terhadap informasi itu menjadi lemah itu yang saya sebut dengan distorsi Mas uh, Mahfud ya. Ya jadi ini persoalan uh, Covid ini bukan disrupsi tapi uh, lebih kepada uh, apa distorsi itu distorsi. ya. Jadi uh, yang terjadi akibatnya ya Mas Mahfud saya kira uh, perspektif kita mesti harus uh, melihat secara baik tentang Bagaimana statement dari government ya untuk pemerintah itu bisa se apa linear. Maksudnya ya kalau presidennya nggak boleh mudik ya semua nggak boleh mudik. Kalau ada ya. sesuatu distensi ya itu kan enggak kan? Setiap daerah punya ya. sendiri Bekasi, Kamu, ya. Ada, ada so yang itu. mengatur juga, prof. Iya. Dari pihak pemerintah sendiri enggak ada yang mengatur supaya dan komunikasinya itu, jadi sama itu enggak ada jadi. Itu. Ya, itu karena anu apa nah, namanya itu. semuanya pengen eksis tampil sendiri setiap orang iya dan, yeah. saya gini ya dari aspek politik kalau Mas Denny silakan bergabung kita rame ini siap siap ya. siap siap prof ya ya itu rame sekali saya dengan Mas Nasrud sekarang ya sekarang ini begini. Yeah. di situasi kita Pandemi yang begitu mengkhawatirkan dan membahayakan ini malah dimanfaatkan untuk pencitraan. Karena 2024 banyak yang akan siap untuk menjadi calon presiden ya. Jadi atau juga banyak orang jual muka juga ya agar supaya tetap dipakai di dalam uh, government. Nah itu juga unsur yang yang maksud saya tidak linier atau ya tidak satu satu komando, ya, tidak satu komando. Itu yang saya maksud, uh, yang nyimpang-nyimpang itu, yang saya sebut sebagai distorsi. Nah, distorsi komunikasi karena ya. apa yang disampaikan itu juga tidak satu komando, sehingga setiap orang atau setiap pejabat pemerintah, baik itu gubernur, bupati, bahkan ada bupati yang saling menyerang, ya kan? Ini kan rusak demokrasi kita itu kemudian ya seperti demokrasi pasar ya. Saya pernah menulis uh, demokrasi pasar itu ya ingin jualan barangnya laku kurang lebih itulah ingin cari prestasi sendiri sendiri. Ya. Mas Tommy baru saja masuk mau berpendapat ini tentang uh, distorsi komunikasi antara negara <tuh> dengan rakyat. Tadi sudah saya jelaskan yeah. bahwa uh, teknologi itu sendiri. Oleh Mas Mahfud sebagai agen dari perubahan itu yang menyebabkan yeah. distorsi. Artinya pemaknaan yang senjang antara uh, penguasa dengan rakyat disebabkan karena mereka tidak satu komando dan setiap orang ingin akses di situ. Silahkan Mas Nami. Yeah. Uh, saya hanya jadi ingat tulisannya Jenderal Purnawirawan Leonardo Sbeni Mordani. Jenderal LB Murdani, ya, gimana? <tuh> pada saat itu, ada pernah di dalam situasi Orde Baru, ada situasi krisis di mana eh, negara dinyatakan dalam kondisi darurat pangan. Ya. akhirnya Pak Harto eh, pada saat itu memerintahkan seluruh gubernur di Indonesia untuk menghadap ke Jakarta, untuk menghadap ke Jakarta dan Beni Murdani yang diperintahkan untuk mengkoordinir semuanya. Hanya dalam waktu kurang lebih dua hari itu seluruh gubernur sudah berada di Jakarta dan perintah Soeharto pada saat itu tegas. Jika sampai ada satu nyawa rakyatku yang uh, sampai kelaparan mati karena kelaparan, maka uh, itu ijole yuk nyawone gubernur tak cindelabangi. Dan itu perintah yang sangat tegas sekali. Nah, Akhirnya situasi krisis itu bisa diatasi hanya dalam kurun waktu satu pekan Satu pekan hmm. karena ancaman Pak Harto tegas Nek Nanti ada rakyat kusing mati kelaparan si jiwae Ijole nyawamu sak cindila bangi nah, tapi Jadi keturunan gubernur tumpes kelor nah, nah, sekarang gimana harusnya itu? Harusnya dengan teknologi komunikasi <laughs> Ini kan harusnya dengan teknologi komunikasi yang semakin mudah seperti jenengan nanti -jaring kaki tadi Kan Pemerintah itu harusnya lebih mudah berkoordinasi dengan seluruh gubernur dan kepala daerah di Indonesia. Ya baik, harusnya saya kan. Dulu ya. Tadi sudah pembicaraannya justru karena terjadi distorsi teknologi yang maksudnya teknologi itu digunakan ya, ya secara liar, maka trust rakyat terhadap informasi pemerintah itu menjadi terdistorsi ya. juga gitu ya. Itu terjadi yang disebut dengan distorsi komunikasi. Ya. Jadi setiap pemerintah melakukan apa mengeluarkan statement atau informasi ya kan. Nah, kemudian orang punya cara sendiri untuk menyampaikan itu karena mengapa demikian? Karena antara presiden dengan menteri, menteri dengan gubernur itu enggak satu komando ya. Mungkin tadi saya tanya pada Mas Mahfud lah bagaimana ya, satu komando juga, betul. <laughs> sebagai orang komunikasi memecahkan persoalan ini tapi Um, pada waktu Pak Harto Situasinya tidak uh, Seperti sekarang Ada teknologi internet Teknologi android yeah. Yang begitu yeah. sangat mendunia Dan setiap orang menjadi sumber yeah. Menjadi raja Yang yeah. tadi saya ceritakan bahwa ya Orang biasa saja lah Tidak yeah. yeah. kredibel, tidak punya kompetensi Yang yeah. ngomong yeah. seakan-akan yeah. begitu Karena copy pas atau ya mendengar Dari yeah. apa, Yang tersebar yeah. itu, Mas Tommy yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ini contohnya Bupati Karanganyar ini, Bu, yang lain itu tidak mengizinkan yang namanya masyarakat berkurungan, malah Bupati Karanganyar malah mengizinkan. Jadi, <laughs> ya itu. ini kan pembangkangan komunikasi, kan? Ya, Jadi ya. ketika perintah dari atas ya kita, apa... Ya. <laughs> itu kan sebut sebagai sumber-sumber distorsi. ya, Seperti ya. kofifa membolehkan orang sembahyang di, yeah. di masjid. Nah sekarang sudah dia di, ya, yeah. Pak Dikoreksi lagi karena ada tentangan itu. Kemudian juga kita lihat di yeah. Bekasi ada 20 puluh masjid yang diperbolehkan. Nah, ini kan yeah. ya mm -hmm. sudah rusaklah. lah. Psbb yeah. nyatanya pasar pasar orang bergerombol berkerumun. Kita saja ke Solo lah. Ya saya saya pikir lengang atau Wah. apa mm -hmm. majelis sesuatu mm -hmm. ya tetap saja. Jadi, <laughs> Ini yang ya harus kita pecahkan itu. Ini yeah, bagaimana yeah, yeah. komunikasi dan teknologi komunikasi itu bisa kita manfaatkan agar supaya masyarakat Dan saya sudah memasukkan variabel politik ya. Ini yeah. juga dipengaruhi oleh variabel politik dan setiap orang memanfaatkan untuk 2024. Yeah. Ya kan? Kan juga supaya menjadi yeah. star. Supaya yeah, menjadi betul star. betul. Supaya betul betul ya. betul ji ini sudah dibatasi waktunya oleh zoom ya kita saya kira selamat tadi rayul fitri ya mohon maaf lahir batin bro Masih sampai di sini mudah-mudahan uh, siap diberi kesehatan keselamatan amin jay. Jay. amin, Dan, amin. keluarga kita terima kasih terima kasih bro terima kasih bro